Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Malam ini alhamdulillah saya dapat orderan dari Mas Idham dari Telanai Pura Jambi ya. Dia memesan ini micro 100000000 ya, memory card SDHC. Ini dari kamera Casio x ya. Ini Dengan kapasitas 8GB Ini kelas 4 Ini kamarnya udah mati Kita jual eceran. Dan ini memori Yang sangat-sangat eh, Apa ya namanya Langka Kalau dijual mahal dia ya pasti mahal karena impannya laga dan barunya sudah tidak ada. Kita akan packing. Kita ini sudah siapin ini. Kita masukin. Biar aman ya. Oke, kita masukin dulu. Susah banget ya. benar-benar kita masukin agak susah banget ini oke kita akan masukin kita ini dilakukan dulu biar lebih kuat sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya Like, comment, share, di order, yang paling yang paling penting itu di order. Ini tersedia juga batu art dan sebagainya. Kita rapikan dulu. Nah, ini sudah harus nah siapin ini kita beri biar enggak cepet robek. nah ini banyak banget ya. Kita masukin kita ini benar ini oke kita selesai dulu dan kita lagban lagi oke terima kasih sebetulnya sekian ini packing kita akan kirim ke jambi besok buat cmt ya oke terima kasih, terima kasih. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh